Wow, wow, wow, wow, ada mainan apa ini teman-teman? Mainannya keren-keren. Wow, mantap betul. Mantap sekali teman-teman mainannya tuh. Yuk, kita lihat yuk. ada mobil truk teman-teman kita naikin mobilnya ini mainannya ke mobil ini yuk Oke kita naikin dulu ya waduh muat nggak ya teman-teman ya waduh banyak sekali mainannya ini naikin nanti kita bersihkan mainannya Wow Wow enggak wow, muat yuk kita nanti mau dua kali muat sana dulu nya kita taruh di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Oke, kita turunin dulu. Wow. Bantul. Oke, kita ambil ada mainannya mantul mantap tul wow. apa ini kira-kira ya wow. taruh di sini wow tinggal satu Oke udah naik semuanya Oke kita turunin lagi Mainannya teman-teman sekali ya Mantul Wow Oke, Mainannya kita bersihkan teman-teman Ayo kita bersihkan Wow ada air ini Kita bersihkan bareng-bareng yuk Apa ini ya Wow Wow mobil tentara teman-teman wow keren mantul oh, kita bersihkan lagi teman-teman wow wow wow hijau, mobil molen teman-teman, wow wow wow wow wow, mantap betul. Wow, wow mobil apa ini teman-teman? Wow, -teman? oh, bukan mobil teman-teman, eskavator. Wow, keren sekali, mantul, mantap betul. Wow, wow. keren oke kita bersihkan lagi teman-teman nah, mobil apa ya itu ya wow. Wow, mobil tentara lagi teman-teman wow keren sekali mobil jeep tentara Indonesia wow mantap Mantap betul wow. nah, Kita berisikin lagi teman-teman wow wow, wow wow, Berapa itu ya Oke kita lihat lagi yuk Wow Mobil dam truk teman-teman Mobil untuk muat pasir Wow Keren sekali ya wow. Wow, wow Oke mobil apa lagi nih teman-teman Wow Apa itu teman-teman Wow alat berat tuh Teman-teman Alat berat, wah keren banget itu untuk memperbaiki jalan, untuk membuat jalan teman-teman. Wow, wow, wow, wow, keren, mantul, mantap betul. Wow, oke, okay. kita lanjut lagi teman-teman. Wow, wow. wow. Mobil apa lagi? Wow, mobil Jeep teman-teman, mobil Jeep keren. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Betul. Mantap betul eh, Masih ada teman-teman ternyata Yuk kita bersihin lagi Wow mobil apa lagi ini Wow Wow Wow Wow mobil Avanza teman-teman Wah keren warna putih lagi Mantul Mantap betul sah. Wow, coba kita bersihin lagi. Ini yang terakhir teman-teman kita bersihkan. Ah, mobil apa ya? Wow, wow, wow, wow. Wow. wow. Ini mobil silinder tua teman-teman mobil untuk membuat jalan, memperbaiki jalan. Mantap, keren. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oke, sudah kita bersihkan semua teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.